Hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku uci di video kali ini langsung aja aku bakal ngebahas lagi tentang jeruk nipis teras Uh, di video-video aku sebelumnya itu aku udah ngebahas tentang jeruk nipis peres ala Bunda Dewi Yul dan aku juga udah ngejalanin itu dan teman-teman bagi teman-teman yang udah ngejalanin terapi jeruk nipis ini juga dan berhasil alhamdulillah dan aku tuh udah baca-baca komen komenan kalian yang benar-benar membahagiakan banget bagi kalian yang udah berhasil ngejalanin terapi tersebut dan doain juga buat teman-teman yang belum berhasil ngejalanin terapi ini semoga aja cepet dapat ngomongan, amin Oke okay, kali ini aku pengen ngejawab aja pertanyaan dari teman-teman yang sering banget ditanyakan di kolom komentar. Sebenarnya udah aku jawab di video aku yang sebelumnya di video aku yang ngejelasin tentang terapi jeruk nipis peras nanti aku tempelin videonya di sini ataupun di sini di atas sini. Oke okay. banyak banget dari teman-teman itu yang tanya kayak gitu loh, yang menawar-nawar. Kenapa sih kak gitu kan? Jeruk nipis perak itu harus diminum di pagi hari. Kenapa nggak malam hari? Kenapa nggak di siang hari? Kita kan punya banyak kegiatan juga kayak gitu. Dan kalau misalnya pagi, kan uh, semua orang itu yang punya aktivitas pasti sibuk banget. Kayak kita bakal ngebahas kenapa sih harus diminum di pagi hari. Nah, guys, posisi tubuh kita. Kalau misalnya kita bangun tidur, terus tubuh kita itu terasa kayak pegal-pegal pada saat bangun pagi, itu tuh menandakan bahwa tubuh kita tuh nggak sehat. Atau ada gangguan-gangguan yang lain kayak gitu di dalam tubuh Terus sebaliknya kalau misalnya kita bangun pagi tapi tubuh kita itu terasa fit, nggak ada penyakit apapun nggak terasa nyeri nyeri di bagian tubuh manapun, itu tuh menandakan tubuh kita tuh sehat Nah disitu kita bisa melihat kualitas kesehatan kita pada saat kita itu bangun tidur pada saat di pagi hari Karena tubuh kita itu dalam keadaan netral ataupun dalam keadaan belum tercampur dengan zat-zat apapun misalnya seperti makanan, minuman, dan sebagainya biasanya kan kalau misalnya kita itu hari-hari kalau misalnya kita minum atau makan kita nggak sadar apa yang kita makan itu ternyata misalnya ada mengandung zat yang jahat atau makanan yang enggak sehat, minuman yang enggak sehat nah disitulah kenapa dipilihnya di pagi hari itu berdasarkan Bunda Dewi sendiri untuk menyarankan minum terapi jeruk nipis ini di pagi hari Nah disitu tubuh kita tuh netral jadi ketika kita masukkan jeruk nipis peras sebelum kita makan dan minum Nah jeruk nipis peras itu akan bereaksi lebih dulu uh, ke dalam lambung kita kemudian akan masuk ke peredaran darah Seperti itulah ya pokoknya gambarnya kayak gitu Jadi supaya membantu uh, kerjanya itu atau lambung menyerap dari jeruk nipisnya itu lebih Maksimal lah kayak terapi jeruk nipis ini sebenarnya belum ada penelitian penelitian yang benar-benar konkret karena belum ada orang yang meneliti secara uh, detail kayak gitu karena dari jeruk nipis peras ini mungkin kalau misalnya kita baca-baca itu manfaatnya belum ada kaitannya dengan detoksifikasi tubuh tapi aku ngerasain sendiri kalau misalnya um, terapi jeruk nipis ini itu bisa memper memperlancar peredaran darah kayak gitu pada waktu menstruasi misalnya misalnya terlambat kayak gitu terus kita minum jeruk nipis peras ini dan alhamdulillah itu tuh lancar dan itu aku ngalamin sendiri tapi nggak tahu kalau misalnya kalian itu kayak gimana ngalaminnya kayak gitu karena setiap tubuh itu punya reaksi yang berbeda-beda dengan perasan air jeruk nipis ini jadi dia itu memberikan efek-efek yang berbeda-beda ke setiap tubuh kalau misalnya kalian sedang ngejalan terapi tapi kalian itu nggak kuat atau sebagainya nggak usah dipaksakan kalian ganti aja terapinya dengan terapi yang lain kayak gitu jadi tidak usah dipaksakan karena setiap orang itu punya kekuatan masing-masing ada bagian sebagian orang yang mampu menahan efeknya terus ada juga sebagian orang yang nggak mampu untuk menahan efeknya jadi para bunda-bunda jangan suka nawar-nawar terapi karena buat orang-orang yang udah sesuai prosedur aja tuh belum tentu berhasil Apalagi kalian yang suka nawar tawar Misalnya boleh nggak misalnya diminum di uh, siang hari Karena aku begini dan begini, begini Nah kalau misalnya kita melakukan terapi ini Kita harus benar-benar siap dan menyiapkan waktu Untuk uh, sedemikian rupalah kita mengatur waktu Supaya kita itu bisa minum jeruk nipisnya di pagi hari Karena pada waktu itulah yang efektif kalau misalnya kalian minum ketika kalian tuh udah makan, udah minum, udah beraktivitas, nanti kerjanya itu terganggu dan nggak maksimal kayak gitu. Jadi usahain buat bunda-bunda yang udah cobain terapi ini, jangan uh, suka nawar-nawar karena yang nawar-nawar itu belum ada juga sih. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong uh, malah berhasil, kita nggak tahu karena setiap orang itu punya kondisi tubuh yang berbeda-beda, punya masalah tubuh yang berbeda-beda, dan punya reaksi yang cepat, bahkan ada yang lama banget untuk mendapatkan hasilnya kayak gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian tuh khawatir, uh, kalau misalnya habis minum terapi jeruk nipis ini kok aku jadi keluar darah atau keluar plek-plek atau keluar apa namanya uh, darah bekuan darah seperti itu, itu nggak usah khawatir. Biasanya kalau misalnya kalian tuh gak ngerasakan merasakan sakit sakit yang parah banget atau perdarahan yang gak berhenti berhenti dan misalnya hanya flek-flek biasa aja kayak hamil misalnya flek-flek kalau misalnya kalian udah ngeflek ngeflek di tespek aja kalau misalnya kalian itu udah uh, tespek masih negatif dan masih keluar uh, bekuan darah kayak gitu kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian tuh nggak ngerasa nyeri perih atau Terasa mengganggu banget lah Kayak gitu itu tuh gak usah khawatir Kecuali di luar konteks itu pendarahannya yang gak berhenti-berhenti Berarti itu kalian harus Periksakan ke dokter aja Kayak gitu Karena terapi jeris nipis ini Kalau misalnya kalian punya masalah di bagian rahim Itu tuh tetap ngasih efek Entah itu flag Ataupun bukuan darah tuh pasti keluar Yang kayak menstruasi itu Nah percuma aja gitu loh Kalian udah ngikutin terapinya Tapi kalian malah apa namanya malah nggak sesuai prosedur udah capek-capek bikin jeruk nipisnya terus juga udah ngerasain efeknya susah-susah terus kalian kalian apa namanya dek apa nego nego terus akhirnya ngatur jadwal sendiri untuk minum yang penting airnya air jeruknya masuk jangan kayak gitu ya guys usahin supaya maksimal peras jeruk nipisnya terus juga bangun pagi-pagi Terus diminum jeruk nipisnya sebelum makan dan sebelum minum Supaya lebih maksimal dan usaha kalian itu nggak sia-sia kayak gitu Jadi buat teman-teman yang lagi ngejalin terapi kayak gini Jangan ditawar-tawar lagi ya Pokoknya usahain minumnya di pagi hari Kalau misalnya kalian nggak bisa, nggak pun punya waktu untuk terapi ini Atau nggak punya waktu di pagi hari untuk bikin minuman kayak gini Bikin perasan jeruk kayak gini Mending kalian pakai promil yang lain aja Karena kalau misalnya jeruk nipis ini Emang harus di pagi hari Supaya mendapatkan hasilnya juga yang bagus kayak gitu. Supaya hasilnya juga baik Supaya hasilnya juga nggak bikin kita kecewa Kayak gitu ya guys okay. Kalau buat kalian yang punya aktivitas Yang nggak bisa bikin terapi jeruk nipisnya di pagi hari Sebaiknya kalian Jangan maksakan diri untuk mengkonsumsi terapi nipis ini kalau misalnya kalian tuh nggak bisa mengusahakan kalian bangun pagi untuk bikin terapi ini dan minumnya di pagi hari sebaiknya kalian ganti aja terapinya dengan yang lain banyak kok volapid uh, susu prenagen, ataupun madu-madu herbal lainnya zuriat dan sebagainya banyak banget jser dan sebagainya kalian ganti aja dengan yang kira-kira terapi kalian itu atau terapi promil kalian itu yang gampang kalian aplikasiin yang gampang kalian minumnya teratur kayak gitu karena terapi itu kerjanya itu kita harus nyerutin untuk mengkonsumsi terus nggak bolong-bolong juga nah supaya apa supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal kayak gitu ada juga nih dari teman-teman yang emang udah ngejalanin terapi jeruk nipisnya tapi bolong-bolong dan sebagainya Nah, kalau misalnya kalian itu bolong-bolong minumnya itu tuh udah menandakan kalau kalian itu gagal dalam menjalani terapinya, syukur-syukur jeruknya yang udah masuk dalam tubuh kalian itu bisa memberikan efek yang baik dan mengeluarkan efek yang buruk dalam tubuh kalian mengeluarkan darah-darah uh, kotor kalian kayak gitu, tapi kalau misalnya kalian terputus itu tuh udah dinyatakan gagal dan harus mengulang 6 bulan ke depan teman-teman ya, boleh diulang setelah 6 bulan ke depan Kenapa sih harus diulang 6 bulan ke depan? Karena supaya tubuh kita itu udah netral, udah bersih dulu dari jeruk nipis perasnya itu. Supaya uh, tidak terhitung kita itu konsumsinya nggak berlebihan kayak gitu. Jadi supaya tubuh kita tuh udah bersih dulu dari jeruk nipis yang udah kita konsumsi selama 2 minggu itu. Setelah enam bulan kita udah steril, udah bersih nih darah kita dari jeruk nipis itu. Baru kita boleh mengulang kembali sekalian. Kalau misalnya kenapa enam bulan baru kita terapi lagi, sekalian kita tuh untuk ngerasain efeknya itu, siapa tahu dalam rentang 6 bulan ini kita itu udah hasilnya udah positif, udah hamil dan sebagainya dan ya yeah, itu aja semoga aja bermanfaat ya guys dan bisa ngejawab pertanyaan kalian itu